Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Di kabar pertama kita awal dengan artikel dari Tribalit Persahabat yang ada lagu minggu ini Alhamdulillah sang kejora selalu ada dimanapun manapun, ya kebanggaan kita semuanya dengan lagu instan biasanya, masya Allah mudah-mudahan berkah barokah untuk Lesti dan semoga terus memberikan karya-karya terbaik. Dan tentunya buat Lesti disandingkan dengan tentunya penyanyi-penyanyi top juga ada Tiara Andini, Jabulan Indonesian Idol, Persahabat yang ini keren. Ada kalimat caption yang ditulis juga di postingan ini. Gimana lagu-lagunya sesuaikan sama situasi kalian Tulis pendapat kalian di bawah dong Mimin pengen tahu nih katanya tuh Kita lihat persahabat ya Ada tanggapan dari Layanif2022 Disitu mengatakan Insan biasa Lesti Kejora Wow Nama Lesti persahabat ya Tentunya Banyak di kolom komentar. Kita lihat juga dari akun Rizki Kanaskar After tuh Ada yang gantengnya itu min tapi mohon maaf di hati emak hanya ada Lesti Jora min lagunya Insan Biasa ya. Katanya itu Masya Allah. Wow. Lagu Insan Biasa emang selalu jadi lagu pilihan semua orang terkhusus warga Konoha. Kemudian juga persahabati ya, ada info dari All 2 jam 7 malam persahabat, ya tentunya ada Info juga untuk semuanya SMS serempak 20.000 Untuk mendukung guna Lesti Kejora Semangat ya untuk kita semuanya Support yang terbaik buat Lesti Bismillah borong piala penghargaan Di ajang SJV Music World 2023 Berikutnya kita lihat juga di storynya Bang Boril Persahabat ya sini ada sebuah postingan foto Namun juga kita dibikin salvok dengan kalimat yang diunggah oleh Bang Boril Tuhan menjauhkan beberapa orang dari hidupmu, karena ia mendengarkan percakapan yang tak kau dengar. Mudah-mudahan ya Bang Bornil pertemuan dengan Papa Mbi dan Gunas tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Amin. Kita selalu mendoakan yang terbaik pokoknya untuk idola kesayangan kita dan sahabat-sahabatnya. Kemudian juga kita lihat di story-nya Bang Bobi. Ini baru saja mengunggah video ya. terlihat Ibu Rosmala Dewi, sangat bahagia sekali ketika mendapatkan hadiah tas dari Bang Bobi nih persahabat ya Masya Allah Berkah terus untuk keluarganya Pak Babi, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Doa terbaik juga pastinya yang tentunya kita berikan untuk keluarga besarnya Leslar Kemudian juga persahabat kita lihat di historinya Abeni Molinosovian Abeni juga mengunggah Foto lagi nonton bioskop bareng istri tercintanya Wow, Masya Allah banget per ya So sweet di malam minggu Ada yang lagi nonton bareng per ya Mudah-mudahan Abi ini juga dengan Kak Rara Menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohlah Doa-doa baik pastinya selalu kita berikan Untuk keluarga besar, idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih informasi mengenai lagu insan biasa yang sudah tembus 19 juta lebih viewers Ini bismillah ke angka 20 juta Kita selalu tentunya bangga dengan pencapaian ini Luar biasa dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik Oleh orang yang tulus men yang terbaik buat karya Lesti kita juga salfok banget dengan deskripsi yang ditulis oleh 3D Entertainment Kemunculan pertama Lesti di hadapan publik setelah hampir satu tahun karyanya dinantikan Tak hanya menjawab rasa penasaran masyarakat Namun sekaligus mengobati kerinduan para penggemar lagu Lesti Wah, Masya Allah, semuanya memang sangat-sangat merindukan sekali dengan lagu Lesti, dengan penampilan Lesti kejora, persahabat. Bismillah ya mudah-mudahan, tentunya idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan buat kita semuanya. Kemudian juga persahabat jangan lupa untuk saksikan SCTV Music Award 2023. tahati intinya Bang Mies selalu mengingatkan, Selasa nanti bakal ada kejutan spesial penampilan Lesti di acara SCTV Music Award 2023 yang akan disiarkan secara langsung di SCTV live mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat siap untuk menyaksikan Lesti borong piala penghargaan kita semangat, kita yakin, bismillah ini adalah kesan yang kita akan memborong semua piala penghargaan tepatnya di tiga kategori persahabat ya. tiga piala siap dibawa pulang oleh Bunda Lesti Kejora dan berikutnya para sahabat kita juga mendapatkan informasi dari Dangdut Akademi Indosiar Yang menginformasikan 30 hari lagi bakal digelar acara Dangdut Akademi 6 Asia Yang akan diikuti oleh berbagai negara Salah satunya Indonesia sebagai tuan rumah yang tentunya akan bertanding Namun sahabat ya semuanya juga menunggu penampilan dari Lesti